belajar membaca dan mengeja satu suku kata menggunakan akhiran I tetap semangat ya teman-teman belajarnya -teman, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa nyalakan tombol loncengnya B I B I B C И, i И, i D -E, d, -E d f i -E, f i И, Ф, i g И, I I H I H I Hi C I C I Ci K I K I Ki L I L I Li M I M I Mi M I M I Mi N I N I Ni P I P I Pi R I R I R I R I S I S I S, -S, -I, -S I T I T I T I V I V I V w i w i w i y i y e y z i z i z i z k i k i ki T, I, T, I, -T. D, I, D, I, D K, I, K, I, -G. P, I, P, I, P H I H I, H, I H. Z I Z I Z. P, I, P I P R, I R, I, R, i, R, I R. C I C I G Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat ya Untuk belajarnya Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya